balik lagi sama gua Raffi di channel Raffi Kabiang pastinya kali ini kontennya masih sama ya masih tentang reaction ya sesuai di judul dan di thumbnail ya ini tuh lumayan apa ya lumayan salah satu fenomena yang bikin gue bertanya-tanya gitu Kenapa sih ada apa sih ini kenapa bisa gitu so tanpa berlama-lama langsung aja kita meluncur ke Kontennya ya ke videonya, tapi sebelum itu, jangan lupa dong di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian, biar channel gue berkembang dan teman-teman kalian tahu. So, langsung meluncur ke videonya ya. Ini dia kontennya, teman-temanku. Jadi, gue pertamanya itu ngelihat salah satu video gue lupa videonya siapa, terus cewek-cewek ngestis gitu, nge-stitch video ini tapi di akhir video tuh itu dia yang ngomong tuh contoh-contoh contohnya kayak gini nih itu pasti enak banget ah ini, ini dia yang gue lihat jadi ada video Ariel itu ada video Ariel dan kalau masalah ini namanya siapa sih Lukman ya main gitar tapi ya namanya di atas panggung gitu ya itu bagian dari apa performance aksi panggung gitu ya dia main gitar set tapi kenapa di ujungnya jadi kayak gini gitu nih Mari kita dengarkan ya itu pasti enak banget main gitarnya enak itu pasti enak banget main gitarnya enak banget sebelum dia ngomong main gitarnya enak banget kita tahu ekspresinya nada bicaranya arahnya kemana itu udah ketebak dong pasti dong nggak mungkin enggak dong ya kan terus gue dari situ anjir segininya sekarang orang ya maksudnya se -se sebarbar itu gitu hmm, seorang perempuan. nanti gue di ya. ya enggak gitu maksudnya tapi Se seorang perempuan gitu buka-bukaan segitunya gitu sebar-bar itu tuh Wah agak, agak aneh aja sih pada awalnya dan gue pikir ini cuma sedikit yang bikin videonya tapi ternyata pas gua klik eh uh, musiknya kalau di tiktok nih kita bisa ngeklik musiknya terus siapa aja yang bikin konten tentang musik itu gitu jadi ada kita klik tangan sebanyak ini dong wanita-wanita ya. coba kita lihat ya satu persatu tadi salah satunya habis itu coba kita klik yang ini dulu nih kok jadi kayak gerah gitu ya kok jadi oh, kayak mana, gerah gitu ya apa ya? udah lama <laughs> Aduh Mas Ariel yuk mau nggak ketemu aku kayaknya dia nggak bakal mau deh karena aku siapa kita tahu dong arahnya kemana dong itu dong nggak perlu dijelasin kita udah paham banget gitu dan apa ya mereka nggak nggak nggak nggak malu-malu gitu nggak malu-malu buat ngomong hal-hal seperti itu gitu itu lumayan aneh banget menurut gue di mana kalau laki-laki yang kayak gitu kayak dibilangnya seksis atau apalah gitu maksudnya arahnya ke, ke situ ke sini, ke sini tapi kayaknya kalau cewek tuh coba kita lihat komentar-komentar ya Oh ini yang dimasuk, dimaksud dimaksud Husein siapa tuh Oh ini cewek yang dimaksud Husein Husein siapa Oh Hussein tuh ada tadi percayalah yang nge-stitch kebanyakan cewek hyper semua hmm. udah dijelasin tuh ya yang ngestis stitch rata-rata modelan gini semua mungkin ini yang dimaksud Husein kali BTW Husein itu ini kalau nggak salah ya Semua orang ya cewek yang ngasih video ini e, Iya benar namanya Husein Basyaiban Gunakan ekspresi yang akhirnya kita tahu mengarah kemana Percayalah okay. saya sekarang nggak bakal ngomongin masalah agama karena itu udah jelas hukumnya Kita ngomong okay. masalah sosial biar teman-teman nggak -teman terlalu menyepelekan hal-hal semacam ini hmm. Tahu nggak ya hal semacam ini walaupun teman-teman nggak -teman Uh, mengucapkan secara langsung kemaluan atau hal-hal yang sifatnya ke sana itu juga bisa masuk ke dalam kategori seksualisasi, menunjukkan nah, ekspresi ekspresi. Benar nih, kita tahu tanpa dikasih tahu dia ngomongin hal-hal yang berbau seks, tapi arahnya kita tahu gitu. Arahnya jelas sekali. Coba kita lihat yang lain ya, <laughs> tanpa bermaksud ngejudge. Ya, gue ya, gue cuma gue cuma pengen cerita aja ke kalian, gue mau bikin konten, kok sekarang kayak gini, kayak gini, kayak gini, gue cuma bercerita aja, gue peng, gue cuma karena gue nggak mau tahu sendiri, jadi gue berbagi ke kalian gitu. Huh. Walaupun dialognya cuma, hah, kita tahu arahnya kemana itu. Aduh ya ampun mbaknya mbaknya sadar nggak sih yang stitch pada sama modelnya yaps yaps yaps yaps betul sekali serendah itukah manis gua nggak mau bilang rendah atau enggak takutnya nanti jadi bermasalah ya kan jadi ya sekedar bercerita aja kita sekedar ketawa tawa aja percayalah yang nge-stitch kebanyakan cewek hyper semua dia udah berapa kali nih komen Jujur lih Gue nggak kepikiran sampai situ Terendah itu kah manis Biar apa lo gitu Cewek-cewek hmm. pada kenapa sih Yap Kalian pada kenapa Apakah segitunya auranya Si Aril di mata kalian Segitunya kah Hari ini tuh gue banyak banget ngeliat orang Khususnya cewek-cewek banget apa video ini Yap, betul Ng, Gua gak ada masalah sih bagi gua, cuman kayak enggak seharusnya gitu loh Yap Kita cewek cuy Yap Awal lo itu cuman kayak, gak udah biar FYP atau kayak apa gitu kan Tapi sebenarnya lo tau gak sih, lu secara langsung memancing gitu loh Yap, betul Memancing nafsunya cowok. Ya gak sih? Salah gak sih ngomong mancing? Gini loh ini tuh bukan bukan masalah gender gitu, tapi perilakunya aja kalaupun ini dilakukan sama cowok itu tetap salah kalau menurut gua ya. Mau cewek atau cowok. Mungkin jadi nilai lebih karena kita tuh nganggap itu kalau wanita tuh wanita tuh menjaga gitu. Enggak enggak harusnya barbar, tapi kalau cowok tuh di di di masyarakat ya yang gua hidup yang gua rasain dan gua lihat orang-orang tuh kayak Ya udah, kalau cowok mah ya udah gitu ya udah aja maksudnya. Salah ya udah, tapi kalau cewek tuh jadi makin nambah. Kenambah kenakalannya gue nggak ngerti kenapa juga, tapi kayak... Hmm, mungkin hmm, cewek kayak gini banget sih loh. Cewek kok gini, sedangkan cowok kayaknya paling ya di, di, di kata-katain aja di chat semacam-macam juga sih. Tapi nggak separah cewek kayaknya deh. Coba kita... video yang selanjutnya. aduh makan tuh dia tuh, makan timun ini ya, kayaknya ya dia ya, atau makan apa sih? Lagi-lagi itu ketahuan dari memikul aja dari makan. Ya, yeah, ya, yeah. ke situ arahnya gitu. Udah ngapain sih anjing reak reaction mulu heran gua Mempublikasikan sesuatu yang seharusnya tidak disebarkan setuju apa sih gitar doang aja bisa sampai sono ya memang terlalu liar masyarakat kita ini pikirannya ya terlalu imajinatif gitu <laughs> imajinatifnya yang arahnya ke situ gitu tapi gue tadi ketemu ada satu cowok yang gue setuju sih dia ngomong coba ini kalau nggak salah kita ada di jaman dimana muka sange menjadi konten betul sekali gilirah kita komen sama saya aja sini biar ngerasain yes langsung di cuy udah gila udah gila <laughs> gue setuju sih gue sih sama abang ini dan nada bicaranya tuh menyenangkan <laughs> Ketika om juki sudah serius, maka dunia tetap berjalan seperti biasa, iya, lagi-lagi tidak berpengaruh ya. Jadi gua big head dunia tidak baik-baik saja. Waduh, gue cewek aja malu bang, yaps, real cuy, real. Ketika om juki tanpa filter big hat, di sana dunia sedang tidak baik-baik saja. Wah wow, kacau, Mau kayaknya udah lumayan terkenal ya ini. Wah, wow, follower udah 400. Ju Ya, begitulah, kurang lebih ya. Konten-kontennya ya. Bahkan ini Gitar aja mencowo nih. Ya. Bicu... Kita tahu bukan itu maksudnya. Arahnya gue tahu. Bukan itu arahnya arahnya ke belok sana ke arah-arah -ara blue ya ke arah -ara bokep gitu dan ini lumayan banyak banget-banget ya tuh banyak banget kalian bisa cek sendiri deh gue tuh lebih kepada pengen sharing aja ke ke kalian gitu mungkin kalian berbeda pendapat sama gua berbeda pandangan sama gua mari coba kita diskusi di kolom komentar ya Enggak bang maksud gua enggak gitu menurut gua gini bang menurut gua gitu coba komen di bawah so segitu aja konten kita kali ini ya kalau kalian mau cari tahu sendiri silahkan cari sendiri di tiktok ada banyak mungkin juga di youtube udah banyak yang membahas ya